Miris, pimpinan KPK buka-bukaan. Delapan ratus triliun rupiah APBN hangus digarong. OTT sana-sini, delapan ratus T APBN hangus. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menyebut ada Rp800 ratus. Triliun Rupiah APBN Indonesia yang haus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Wakil Ketua KPK menyebut angka ini mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan sejumlah ekonom di Tanah Air bahwa ada 20 30 APBN yang digarong atau hangus, kata Wakil Ketua KPK, hangusnya dana APBN itu digorong, digarung digarong oleh para pemegang kuasa di wilayah-wilayah hingga di pusat, baik di level lewat mekanisme election dan penunjukan. Gue lalu menyebut saat ini APBN Indonesia menyentuh angka 2700 triliun. Artinya, jika ada penyimpanan hingga 30% akan ada 800 triliun rupiah yang hangus. Saya merujuk data-data itu 20-30% deviasinya atau penyimpangan. Baik inefektivitas maupun inefisiensi Ada 800 triliun Hangus dimakan penyelewengan Kata Nur Gupron di saluran Youtube Akbar Faisal Disifat Selasa 18 April 2023 ya. Begitu besar Makanya kita berharap ini harus menjadi aware dan kesadaran bersama untuk kita bersih, bukan melemahkan KPK, tapi KPK tak akan mampu hanya sekedar merangkapi di ujungnya saja, kata dia. Soal apakah hangus jadana APBN sekira 800 triliun rupiah disebabkan penyelewengan kewenangan dan sebagainya, Gupro mengatakan itu terjadi akibat adanya kenakalan oknum-oknum dan ke kekelonggaran sistem di mana oknum personal maupun mikro saat ini telah terbentuk kesan semua hal perlu uang dia mencontohkan seorang pejabat di daerah yang hendak maju akan mengeluarkan ongkos politik yang besar sehingga ketika menjabat dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang-uang yang telah dikeluarkan Hal inilah yang menurut dia sangat merisaukan Sebab seakan-akan telah menjadi mindset hampir semua pejabat di tanah air Bahwa seakan-akan jabatan harus menghasilkan uang Bahkan kalau ada pejabat yang tak menghasilkan uang dianggap bodoh Tak bisa kerja, naif. Ada pejabat kere langsung di Pejabat apa itu? Seakan-akan pejabat itu orientasinya untuk mencari uang. Kalau tak beruang, dianggap tak bisa kerja, katanya. Ya. Wakil ketua KPK merinci bagaimana penyelewengan APBN. Dilakukan dimulai dari hal pemilihan Kepala Daerah. Untuk seorang bupati disebut harus ya merogoh kocek antara 20 hingga 50 miliar rupiah. Angka itu hanya berlaku untuk wilayah kabupaten kecil. Sementara untuk wilayah pusat provinsi menelan biaya hingga 50 sampai 100 miliar rupiah. Untuk gubernur lain lagi, bisa 100 hingga sampai 200 miliar rupiah. Untuk provinsi biasa, dan lebih dari setengah triliun untuk provinsi besar. Maka asumsinya, kalau proses yang mengantarkan posisinya saja sudah full biaya, mau tak mau mereka akan mencari tiga fase untuk mengisi gentong-gentong pendanaan, -gentong kata dia. Fase pertama yakni Bagaimana caranya untuk mengembalikan biaya politik Kedua, merawat konstituen. bagaimana merawat konstituen Dan ketiga, bagaimana persiapan untuk mencalonkan kembali di periode berikutnya Mau tak mau, ketika duduk pasti akan berpikir untuk korupsi Karena tak mungkin Ya, mau recovery biayanya Kalau tidak dengan korupsi Kata dia Nah, itu kawan informasi Saya bacakan dari Demokrasi news Nah, ini saya melihat Oke lah Orang mau maju Jadi pejabat Ya Harus mengeluarkan duit ya Pejabat-pejabat publik ini Pejabat-pejabat politik Dan pasti akan kembali modal itu bukan rahasia umum lagi, itu terjadi di mana-mana. Nah, tapi di satu sisi, di sini saya katakan pemerintah kita ini masih sangat lemah. NKRI darurat koruptor, hampir tiap hari kita mendengar informasi ini di media-media. Saya yakin KPK sudah berbuat yang terbaik dan terbaik untuk menangkapi koruptor ini. Namun yang dilema kalau ada seorang pejabat pejabat mau melemahkan kerja KPK Ini Sebagai contoh Beberapa waktu lalu Pak Luhut berbicara Jangan sedikit-sedikit OTT Jangan sedikit-sedikit OTT Malu sama negara asing, negara luar <tuh> Ini kamu melemahkan KPK Ada juga dulu pernah viral korupsi adalah uh, jalan lain untuk mendapatkan rezeki. Eh. Padahal ini dana APBN, dana negara, uang rakyat dari pajak rakyat digubrisi. Makanya pemerintah ini jangan lemah, supaya pemerintah itu tidak dianggap lemah. Segera pemerintah sahkan Undang-undang perampasan aset Milik koruptor Itu baru Ngeri-ngeri sedap kawan Ya kan di hari beritanya aja korupsi-korupsi Belum lagi hukuman untuk koruptor Dipotong masa tahanannya secara undang-undang Dia kira Begitu, sampai kapan pemerintah kalah oleh mereka-mereka ini? Kenapa mereka berani? Kalau memang sudah tidak sanggup lagi menangani masalah korupsi, ya sudah deh undang-undangnya. Kalau begitu undang-undangnya bebas korupsi. Silakan korupsi. Tapi rakyat jangan menuntut Rakyat jangan menuntut Kenapa? Sebahagian besar rakyat Indonesia ini Mereka mau mencoba seseorang Kalau dikasih uang oleh orang tersebut Jadi wajarlah Kalau korupsi Semua serupa dilema kawan Bagaimana menurut sahabatku Baikkan videonya